Halo teman-teman Kembali lagi di channel youtube Taman Bermain Hanap Hari ini Kita Melihat Banyaknya mainan teman-teman Mobil-mobilan Yang berlumpur dan kotor Sepertinya kita akan membersihkan Mainan ini teman-teman Jangan lupa subscribe dan like ya, teman-teman, untuk membantu mengembangkan channel YouTube ini agar berkembang. Oke, baiklah, ayo kita mulai. Ayo kita bersihkan semua mainan ini, teman-teman. Baiklah, sebelum itu, kita akan menghitung dulu ada berapa mobilan: satu, dua, tiga. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 teman-teman mobilannya ada 12 yang terkena lumpur baiklah let's go ayo kita bersihkan baiklah kita akan membersihkan mobil ini ya teman-teman yang pertama itu kita sudah mempersiapkan teman-teman tempat membersihkannya sebuah satu buah air dan ember teman-teman baiklah kita mulai dulu yang teman-teman yang pertama kita bersihkan mobil oke ayo kita ambil wah, sekotor teman-teman berpunuh -teman. banyak sekali wah mobilannya sudah bersih teman-teman lihat ada orangnya di dalam oke, yang pertama kita taruh sini dulu teman-teman yang kedua, kita bersihkan lagi, teman-teman. Lihat, teman-teman, airnya sangat keruh. Oke, sudah bersih, teman-teman. Baiklah, Ayo kita taruh di sini. Wah, sudah dua teman-teman. Mobilannya sekarang yang ini, teman-teman. Mobilnya besar sekali, berlumpur. Ayo kita bersihkan. Wah, bersih teman-teman. Mobil Pertamina. Ayo kita taruh lagi di sini, teman-teman. empat, kita bersihkan lagi. Lihat, berbuah warna merah, teman-teman, sudah bersih. Kita taruh di sini, teman-teman. Oke, baiklah, mobilan yang kelima, teman-teman. Kita bersihkan lagi. sekali teman-teman mobil kuning ini kita harus membersihkannya cepat oke kita taruh di sini teman-teman Bilang -teman. ke enam teman-teman sepertinya semua mobilan kita sangat kotor teman-teman lihat sudah Taruh lagi sekarang, mobilan yang ketujuh. Wah, lihat teman-teman jatuh. Oke, taruh di sini. Oke, ke hai, teman teman ini sepertinya sama seperti yang tadi. Oke, hai, teman-teman hai, oh, ke-9 teman-teman wah, kira kira Warna apa ya ini? Mobilannya. Warna putih, teman-teman. Sudah bersih truk. Oke. Kita taruh di sini, teman-teman. Sekarang angkat lagi mobilan ini, teman-teman. Kita bersihkan dengan cepat agar kita bisa bermain teman-teman. Wah mobil tronton teman-teman warna biru putih. Oke kita taruh di sini dulu teman-teman. Sekarang mobilan ini. Kira-kira sudah berapa mobil yang kita bersihkan ya? Apakah teman-teman masih ingat? beberapa mobil yang kita cuci ya benar ini mobil yang, yang ke 10 bersih bersih bersih bersih kita harus cepat ya, teman teman agar bisa dimainkan oke kita taruh di sini dulu teman teman oke mobil yang terakhir lagi motor sekali teman-teman ya, lihat ada sangat geruh mobilan kuning reska faktor tadaaa sudah bersih teman-teman taruh lagi kita sudah membersihkan semua mobilan teman-teman Baiklah, mari kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas. Lah, teman-teman, itu telah membersihkan mainan. Oke, okay. mainannya sudah bersih, teman-teman, dan siap. Segera akan dimainkan. Baiklah, sampai di sini dulu video kita. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like, dan komen untuk mengembangkan channel Youtube ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah!